kalau setiap orang sujud itu melibatkan tujuh anggota tapi beliau dengan redaksi wahuhibu bukan kita suka kalau orang sujud itu pakai tujuh anggota. tapi kata Imam kita kata Imam Safi, tapi saya juga berpendapat yang sujud pakai japartok ya saya berharap sah. ya jadi model kayak roda-roda politik berarti ngetikannya itu gak jelas tapi politik agama jadi bagus tapi yang saya kaget itu alasan Imam Syafi'i Wahda muhtamilun itu juga mungkin. <tuh> Mensyaratkan tujuh anggota juga mungkin karena Rasulullah nggantikan umir an war tuh anak ala sakmatin argumen yaitu aljaba, wajaden, warubaten mereka datang. Tapi watul jab sahih, watul saja sah juga mungkin. Karena Nabi kalau berdoa hanya nggantikan saja adalah kawati, wasami, basori. nggak ada kata wajati, warubati, warubaten. <tuh> <tuh> itu yang saya bikin kaget. Wongi kia alim tenan. <tuh> jadi ya masuk akal, ternyata sebagian doa itu ya Allah, saja dalam wajib, wasam'i, wabasori, semuanya kan di kepala tidak ada dekwiritan itu wa yadi, wa rukbati, wa maka kalau ada orang awam yang sujudnya begitu, ngongkrong gitu, sanggup baik, sah Tidak santri ini sudah pantas Pak Haris sudah bangun <laughs> ya kita tahu ya, tahu posisi nah, Ustadz itu sepantasnya, ala sapati apa? Aduh minyaknya Ustadz ya pokoknya sholat ya sahabat Uang puluhan tahun ratau sholat <gir> Tapi setidaknya kita menjadi tahu cara berpikir Ulama kita, guru-guru kita Ternyata kabar muktabas muktabah Utau makhud, utau multamis Min rasulillahi sallallahu alaihi wa wakul luhumin rasulillahi Multamishun, khurfa minal fahri Orusfa minat dihami Semua itu ngambil dari Kanjeng Nabi Tapi saya secara pribadi tadi ya Untuk kita-kita kita yang ahlul ilmi ya tentu ala sapati Adumnin, tapi yang nggak alul ilmi, yang nggak gitu ya jangan kamu tidak sahkan, karena ada madzab yang mengesahkan. Menge ya sudah. Terus teruk, mana? Wahwa, wahwi malta zamahumin ahamil matlubat. Terus diulang lagi, wahwa ahamil matlubat. Jadi naskahnya itu ada wahwa min ahamil matlubat. Ada naskah langsung wahwa ahamil matlubat. Kamu pilih partai mana? Ya ada naskah yang langsung wahwa min ahamil matlubat ada naskah langsung wa ahamul matlubat wa wa kita kita muharrar utawa maltazamah min ahamil matlubat au wa ahamul matlubat li talibul fiqh kethu wong alim fiqih min al hukufi sangeng kandek-kandek maknane mengenali alas shohih yang atase kaul shohih min al khilafi sangeng khilaf di masa ilih dan boro-boro masalah fiqih lakin fi qatmi tetep ini tetap ing in dalam fisike muharrar e eh, muharrar Fi kasmihiu kibaron utawi onok gede ini. Ya nak kibaron itu sombong, nak kibaron gede, atau sihoron mana maknanya sini? Ya gede, senya justru kan dari apa? Apo kifgu? Niku an wonten aneh ini. Niku buat buat berarti ini kurang kurang an an an an nasib an nawak nasib nih loh, terus ditambahi apa? lagi kurang apa? Kurang an sing an nasib Mena, apa? An nasib apa? An, an. an. hidiah ketarian. Oh terus nih kemungkinannya gini ya, kalau kitab ini yang kagungani basal itu an langsung film fi mudorek kan tidak mungkin kan? Karena an itu fi huruf apa? J, J mudorek udorek. E, maka harus ditakwil ada an yang di dua. dua. Tapi sebagian naskah kan langsung master ya? An ai Ah? <tuh>. Huh? Jadi an -an. Ya, sini gak ada nya masalahnya. Nah miliknya Pak Haristi langsung An Hifdi, uh -huh. Ibrun An -hifdi, Aksari ahli asli. ini kitab korupsi malah orang <laughs> aja. Malam, bu milik sama ena, ada annya kan? Ada an -an. nah, Itu ganti yang adaannya saja ya. Setelah an ditambahi an ya. Setelah an, an Furujar ditambahi an Nasibah. Apa? An -nasib. Soalnya Pak Haris gak jelas kita. Oh okay. <laughs> cukup-cukup <on> okay. <laughs> parah yang itu jadi apas apa khifduhu, apa ngerang ngapala mukharror ngapas no aksaro ahlil asri saking ngapas no aksaro ahlil asri jadi an ayyukjizah apa khifduhu ngapas no aksaro ahlil asri atau yukjizal mukharror khifduhu aksaro ahlil asri juwala walikis amin ini katakan seperti ini Qur'an biasanya kan perdebatannya ini E, perbedaannya siapa akan mutaati binafsi sama mutaati <tuh> digoiiri. Jadi yang masuk dalam kiroah siapa itu misalnya gini, kiroah kita itu darani khazana yahzunu itu mutaati binafsi. Namun mutaati sehingga kalau kita baca fala yahzum ka berarti khazana yahzunu sudah mutaati <tuh> binafsi <tuh> kama ulbeh kau lughum Tapi kalimat bacanya fala yuzing ka kau jadi ikuti mutaati karena mazid apa ikutkan wazana apa ahzana yuzinu tapi kalau kita mengikuti qiroah yang hazana yuzinu sudah mutaati apa binafsi, makanya kita bacanya fala ya zunga bukan fala Ya sudah seperti itu gampang ya sudah seperti itu rasa rasabuk pikir malah ralema <laughs> pokoknya ingat menghindari barang sulit itu bin Ilah kata alim ini kecuali sebagian wabong sing serius minbum sangkungake kalayak pura itu maalek faroaitu minar royi fil umur al muhimah ikhtisoroh di alayafu tasheun menmakositi vinakuinis fi hadzmi guasotikon bimawako afil kore tenggal kenyataan ini minaziat alane swi biasir al zaman macallias wulah subduho bali yusahilat subduh ya kayak seperti itu, sebetulnya kalau menuruti konsisten yang benar baca liusahillah kutuhu, karena ada failnya Berarti liusahillah supaya gampang memukhtasor no kutuhu, ayo kutuhu rujuknya kemana? Eng apalani mu'talib, apa yang diapalani mu'haror? diapalani mu'haror ya kan sama-sama mungkin ayo, tak pedahi ya aku ini kemudian misalnya liyazullah, liyazullah supaya gampang kiftuhu, ngapal ngapalani no mu'haror, masuk akal ya? Tolihat jelas bahwa gampang pokir itu ngapal none toleb toleb ilmi, milah nih. Utau lihat jelas bahwa dari gampang itu ngapal none menggono. Kampanye. Menggono ya. Lihat jelas bahwa dari gampang opokir itu ngapal none. Oh no. Menggono <laughs> Waduh, ayil mukhtasar, ayil mafhumi nikhtisorih Lalu ini ya, coba tengsara kelompok Kalau lu ayil mukhtasar, ayil mafhumi nikhtisorihi Dufi abhi rujuu damir hiilil muharrar kali kebelali adami sikatihi Jadi, kalau yumi sendiri itu bingung rujuk Nodob, begini nanti Itu rujuknya di muharrar apa yang muhtasarir, muharrar setelah Muharram dirim keseng, gampang dihafal. Maunya ringkesannya, tamu harore. Ringkesannya, tamu ringkesan itu, ainul Muharram apa modifikasi? Makanya, kalau lebih protes, itu Muharram apa mafumul? Muha Muha Muha ya, ya egoistis, benar-benar. <laughs> <laughs> dia kan ainul muktasar, ainul mahfum, minik tisori. Jadi, bukan ainul muktasar, tapi mahfum, minik tisori ya makanya bener rujuk Domer tadi. Yo ya, ya. kok bener Pak Karno. Karno, yeah. babade mengono lha kudu di mengono iki. <tles> kata Mbak Mul, mulan aku alim de guru loro, sitok ora grem rujuk Domer. Mbazubet nak domer rujuke gak takek gak oleh. Nah, lha kula ngrote mbah pon iso loro. Iso loro. Kowe sitok sih batak iso loro. Kowe malah salah sitok emang ngono ya. <tles> <tles> Partai memang lucu itu ya sudah ya, memang rujuk tuh, coba. Yang mudah diakalkan itu muhar. Muktasoro muhar, Itu masih muhar. Muktasoro muhar, bro. Itu masih muhar. Muktasoro muhar, bro. Itu masih Muharrar apa modifikasi? Modifikasi ya, Itu kan masih muhar. Muktasoro muhar, bro. Itu masih muhar. masih muhar. Muharrar muhar, misalnya ya Nasi satu porsi, terus tak Itu separuh, masih nasi apa sudah bro. nasi? Nasi Nah iya, ketika Muharrar diprotoli, itu masih apa protolani Muharrar? ya masih Muharrar kan? Meskipun tidak Muharrar yang besar, nah iya, kata kalau rujuknya itu kemana? sing kata beliau, lihat sudah itu supaya gampang, apa hubungan, barang, sing magnum, contoh sing karnom, musomnya gue, musom itu, musom itu, musom itu, musom itu, musom semula si mula ngalim, yang si ngaji ya alim karena tadi menghindari barang sulit Adil. alim pinter harus <laughs> ngerti ngilmu ngangel, harus dihindari ya kan, misalnya sampean kan gak ikut paris daftar atau apa lomba apa yang sulit ya pinter, karena gak mau bersih bersih Bar fi asli kama Jadi mustasor ini tak ringkes dari Muharrar tapi kemudian saya tambahi beberapa tambahan minan isi dari masalah-masalah yang tak anggap baik Minha ala fi ba'dil nah, Ini yang penting. Saya datang ke sini selain hormat bahasa Saheli juga mau menerangkan sampai ya, bahwa pokoknya jangan sampai pernah percaya sama terjemah. Gak tahu aku murid dunia akhirat tenang percaya terjemah. Karena begini, saya punya kitab Ekiak itu sampai 4 atau berapa, beberapa cetakan. Itu yang saya garisi sampai tak ulang-ulang, bahkan tak batasin. Bukan tak sekedar tak garisin, tak batasin. Sama singkat makalah beliau begini. Fakam bin Mati saya ulang lagi, vakam min umumatis, syari. Banyak teks, syarak yang pakai redaksi umum. Tapi kata Umang Ghazali koyia ulama. Dan ulama itu pasti memberi catatan. Dengan ilmu yang dimiliki ulama, maka kamu jangan terjebak sama takmimat ya umum-umum itu atau dengan terjemah. Misalnya begitu contoh paling gampang itu di Quran, coba, Sabri ya, contoh saya. kaumnya Kalau menyana, itu kan homoseksual, suka sama-sama cowok, masyur. Kemudian ketika Jibril dan kawan-kawan itu berpenampilan sebagai cowok-cowok yang cakep, itu kan ingin dinikmati kaumnya Nabi. Lod. Nabi Lut apa katanya mereka? Kata ke mereka, harulai Kalau kamu ingin melampiaskan nafsu biologis kamu, ini sama putri-putri saya. Apa langsung halal? Apa ngelwatin nikah sohe? Nikah sohe. Padahal di ayat itu tidak dijelaskan torikal halalnya, karena sudah lazim dalam ulama dimana-mana umumat itu akan ditasus dengan konstruksi yang ada di situ. Misalnya gini, saya ketemu orang miskin, ini tak kasih beras dipakai makan, dia tahu sendiri dengan caranya makan dimasak masa langsung dimakan. Itu pasti tahu sendiri. Misalnya Pak Haris zaman miskin sekarang yang masih misalnya. Terus kasih uang. Pak Haris, ini 50.000 buat kamu makan. terus uangnya dimakan. Gitu. Itu kan gila betul. Nah, artinya gini tuh. Bohong sekali kalau orang terjemahkan Quran tidak alim fakih itu, bro. Saya bisa begini itu barokahnya mondok sarang lama sekali dan saya sampai sekarang itu masih belajar fakih Makanya saya tantang tuh kalau ada mufasir latar belakangnya tidak fakih itu salah. Bukan karena saya merasa pembo luhur ndak, itu tasian Qur'annya. Dosa pertama dilamar UI untuk jadi tim tafsir. Saya minta satu hal, satu dok saya minta. Ketika saya diminta, saya beri hak memberi catatan fikih. Kalau tidak saya tidak mau. Karena pasti ada qaidah yang gak ditulis Qur'an. Kayak tadi haula'i. Karena itu Itu pasti begitu. Makanya di sini kritiknya Imam Nawawi saya akan menambahi satu catatan hukum yang di Muharrar dilepas tanpa catatan Minha ha'at bihu ala ku'udin fi ba'dil masa'in yamin al asli makhlufat saya mengarang kitab sarahnya mukharor ini yaitu minhajut. hajud tujuan saya adalah yang ada catatan di Muharrar itu tidak ditulis di kitab saya ditulis paham ya? ini penting sekali jadi bohong kalau ada orang baca hadis kok nggak ngerti fakta ya bohong bohong besar ya, ya ini jelas ya ala alaihi <tuh> fi ba'dil dia minal asli ma'zufat catatan-catatan yang minal asli ma'zufat itu harus diulang lagi ya tadi misalnya contoh paling gampang ya tadi res ini uang untuk kamu makan orang tahu kan caranya dipakai jajan maru atau pakai beli sembako udah uang itu dimakan. Sama. Wahai hey, para penikmat ingin melampiaskan biologis. Kamu jangan menikmati lelaki, ini lo nikmati putri saya. Kan maksudnya binikahin sofi. Itu pasti. Dan itu banyak. Makanya saya itu berkali-kali. Saya sampai sekarang masih punya azam. E, dengan dan ini memang diperintahkan ya e, bahwa Eh gua kena ulang tafsir butuh fikih kan mungkin mungkin suatu saat di saya punya tafsir ya mungkin suatu saat tapi tentu tidak saya untuk ya yang orang-orang Alim pergi yang mau salikat itu orang-orang Alim Fakir kalau kamu merasa Alim tidak apa-apa pasti tak tolak ya karena harus diuji dulu baca Mahal itu sudah cukup, harus hafal karena tadi, ya itu tadi misalnya singgaran tawaf itu ke muteri Ka'bah oke mutri lalu orang pikirannya orang kan tambah dekat tambah baik tapi kita sebagai orang alim itu tersiksa bagaimana mungkin tambah dekat tambah baik wong kiswa kakakak itu mulat, toha betik dilumuri dengan mie, minyak sementara orang ikhram itu nggak boleh bersentuhan dengan perasaannya orang alim itu beda dengan orang awam orang awam itu tambah parek, tambah abik, menurutnya kangen kan gitu tidak perasaan orang alim, waduh parek padahal kakakak mulat, toha diumuri minyak minyak, terus kalau parah, kok bisa sadarwan pondasi the-, waduh makanya orang alim saatnya sepatah kalau ada murid tejong nak tua harus menjauh dari Ka'bah, minimal 1 meter 2 meter, itu lazim fatwa itu tapi orang alim tidak punya nyali, ngomong sama orang awam, takutnya biar, kangen Ka'bah malah akan ngaduh tapi antar orang <S yikes>. alim itu <GEORGE> pasti seperti itu, saat ketemu orang alim dari muka dari yaman yama kefatatuluh fitwafil Ka'bah Uh, ya ini ahsanum ayakun takut untuk minka panakwan min dawa kata khutbah khutmaten. wah kura kembar semua. nah bukan kita orang alim ditanya ya ngomongnya gitu ya sama semua. tapi kalau kamu yang ngomong wah betul wah matakan akrop karena ahsanum. wah <tik> oh, ini betul kamu kangen tambah akrop tambah ahsan bahmuura iso. <tik> yang karpan di kan sejelas kita tahu itu mulat tokah dengan pinya titit gitu itu kalau terlalu dekat rawan kita ini ngejep fondasinya. Berarti bukan menitari Ka'bah, tapi di atas. Makanya dari awal memperingati. Wal Yamsiqadawakata Mustanipar An Sadar. wani itu diingatkan. Nah seperti itu. Jadi seperti apa? Ya? Sesuatu yang cor orang awam nggak kepikiran tapi orang alim itu kepikiran. Nah kadang Imam Rafi'i karena terlalu pede, wong pinter kabeh, Cakatan itu dihilang era Imam Nawawi tidak terima, itu tetap bahaya kena santi-santi geblek bahaya makanya ditulis lagi gitu loh kira-kira gitu logikanya paham ya? makanya kata Imam Nawawi saya mengarang min hajit itu mukhtasur dari muqarror, meskipun mukhtasur saya tetap menambahkan catatan yang di mukhtasur itu hilang jadi apa? aqtambihu ala huyudin fi ba'dil ma'sain hiyaminal asli mahdufa, jelas ya? jadi Kagak ingin dalam misalnya ngomong nih khas, terus naben ragil kan otak kok boleh mbak? Mesti ya boleh mbak singgulin dalam bocoran. Ikan <laughs> itu otomatis. Orang wah, dibebas bebas mbak. bareng no memilih neng wayu anak ikan mesti belum kok. Mesti, besok apa popok. Kita bebas pilih santrimu, Mesti orang catatan sing. <laughs> ikan itu otomatis catatannya. Cuma itu gak ditulis, <laughs> gak di ditu, <laughs> Tapi itu kan otomatis. Mbak Boya, misalnya, coba Boya yang senang nyai, pasti nyai wong awam, nyai ini kia ayu, rapa ayu. <laughs> kan ya kelas-kelasan, nyai ayu, kelas-kelasan. Kelas kelas <laughs> Makanya orang masak ayam, harusnya cool karena tadi. Ya sudah seperti itu. Ini penting, cara saya menurut Mama Karena tadi. Ya misalnya kayak gini, sujud itu apa? Buat jabah alal Ardi. Nah waktunya gini itu, ya apa itu namanya? Terus akhirnya ditambah imah Ataha at, Yasir, ya sedikit ditap ditekan, itu pasti kepikirannya namanya ulama itu kepikiran akhirnya ditambahi jangan sekedar ratu jabah tapi ma'atahamulin yashirin fi khayyudhulawudi'at khutnatun nangkapasat sekiranya adekan ini apa, kutna atau apa, kapok, ya jadi kempes karena kalau tidak kempes itu jadi dulit orang sujud jadi ulama itu mesti kepikiran, hal-hal yang orang lain tidak kepikiran itu mesti kepikiran. nah yang kepikiran itu jadi kudur beberapa, Jadet sehingga ia fit minal asli nama mahluk tidak ya itu sudah pintar ya semua itu Iktifaan di tigriya filmaq syukta karena musonab atau Imam Rafi'i nganggap itu sudah cukup karena diterangkan di kitab-kitab mahluk tapi masalahnya sampai ada di kitab mahluk syukta wa minhamawadiyu yasirotun nahmu khomsi namubi'an dakarwa filmu kharrar ala khilafil muhtar fil filmaqzabalati tigruhiyam sohahan Kama insya Allah. Termasuk catatan saya lagi adalah pilihan-pilihan beliau yaitu sekitar 60 apa 50 masalah yang beliau memilih ala khilafil muhtar. Itu nanti saya revisi. Jadi ada kita Muharran memilih sekitar 50 maudian sing beliau bermatap ala khilafil muhtar. Itu nanti saya revisi. Maksudnya tak luruskan yang muhtar itu bukan begitu tapi begini. Kama sataroha insa Allah. mukhalafatin fatin al-madarik wadifan padika awalan termasuk proyek imam nawawi mengganti lafat muharrar yang lafadznya atau tidak horib, tapi muhiman Nyekei salah cipta Ini jadi begini resikonya ngarang itu kan mesti ada lafad sing muhim lafad-lafad muhim itu harus dihilang dihilangkan fiadain murad lafad muhim itu macam-macam kadang misalnya begini ya nggak, misalnya sama enggak bedai yang dikatakan zakat misalnya, zakat itu apa? zakat ya zakat, identik dengan wajibah gitu. eh, kalau infak identik dengan apa? sunnat gitu. kalau kamu ngarang feke ya harus bilang zakat, infak, kok. tapi kalau kamu ngarang tafsir, enggak boleh gitu. dosa Kenapa kok dosa? Karena di Quran itu maruzak yang memasukkan zakat wajibah bah, Bisa ulang lagi Makanya seninya mufasir sama fakih itu beda Saat saya dengan status fakih Maka saya akan ngomong zakat Itu identik dengan alwa jibah Kalau infak, wairul wajib Sudakoh ya yang wairul wajib Tapi kan jadi aneh Kalau kamu ngarang tafsir Dengan cara seperti itu aneh Karena di Quran tidak ada kata seperti itu, maksudnya ya sodakoh ya zakat, zakat ya sodakoh karena ini Quran pakai lafat mangkul mangkul itu kan wamin mangkulun itu ada kan alam ada murtajal ada alam mangkul. misalnya sama tak bedai begini tidak ini dengerin saja, nanti kamu paham sendiri ya buku, sitkon, sodakon, sodakota. sesuatu yang menunjukkan serius atau benar itu orang Arab bilang sodak untuk menunjukkan serius mengkawin disebut ngasih mahar, mahar bahasa Arabnya apa? sodak, jadi kalau Pak Haris lamaran itu disebut sodak, ada kaya baca apa? Sida. karena menunjukkan seri serius, dia berarti benar dalam menghendaki anak itu nah, paham ya? orang yang imannya benar, sering sodako. sebagai bukti iman bahwa itu ada bahasa, bahasa namanya disebut sodako. Sodako itu bukti benarnya iman, orang yang berteman secara ikhlas bahasa Arabnya, so ya sudah seperti itu nah lalu dibahasakan kadang zakat orang yang berinfak, hartanya akan ber bersih maka ketika ngarang fakir sama tafsir itu beda, karena fakir sudah pakai lafat al-mustolah alaihi indal fuqoha idai utlikati sholat, ya solat seperti itu coba kalau di hadis tuh di Quran Yang enggak solat seperti itu, coba misalnya <tuh> apa itu khut min amwalihim wa itu artinya sholat janazah apa mendoakan? mendoakan? mendoakan jadi kalau ada orang nakal Muhammad itu sarankan mereka bersedekah semoga dengan sedekah itu membersihkan kenakalan-kenakalan mereka setelah mereka sodaqoh wa sholli alaihim dan doakan mereka orang kok konyol hati terus-terusan ayat inna solataka karena doa kamu itu menenteramkan mereka itu nggak boleh kamu maknani salat solat ala intil fukuh jadi beda cara nah seperti itu itu ya kita tahu lah imam profi itu karena orang alim Quran alim hadis kadang pas ngarang fikih itu masih pakai bahasa Quran yuk kacu kacunya tadi tidak mustolale contoh paling gampang gini munas sampai raya rayakan bangun yang berita basal orang bangun karena beliau menekuni usul fakih atau kaidah fakih al adat mukhakama ya al adat dengarkan kaidah itu tapi wamin suwariha paling kira rok lali paling itu suwaru hadil kaidah min surothiha itu begini manhalafa allayakulalah man faakala alla fa samakan layaknas orang sumpah tidak akan makan lahem Ya tidak akan makan nakhem daging. Kemudian makan ikan tongkol itu tidak melanggar sumpah, sumpah karena al-adab. Muhakama normalnya orang kalau bilang sumpah. ikan itu tidak daging. Misalnya Haris tak disuruh basal, Haris beli daging, kemudian beli tongkol, mesti daging goblok. Bocah goblok kamu, Wong daging untuk e? Tongkol. Mesti Haris cek isobang tak? daging nobo bang. Nah, padahal Quran mengistilahkan ikan itu ya daging, lita akuluminhu lahman, toria. Jadi bahasa Quran bilang ikan itu ya daging. Tapi al maruf kalau lahem itu tidak ikan. Apa lahem itu daging tidak ikan. Maka ada orang sumpah, fawawo lahman. Saya tidak akan makan lahem. Itu tidak melanggar sumpah ketika makan ikan tong. Meskipun ikan tong kol juga. Daging. Coba saya mengistilahkan. Panggang dagingnya lojorine kan, loh. tapi ini tidak ma'ruf Ini jenis al-adab muhakkam. Maka kalau ngaji itu tadi ada proporsi bahasa bege, ada proporsi bahasa Quran hadis. Nah ulama karena sangking alimnya, sangking menyatunya itu biasa menyajir. Nah makanya apa kata Imam Nawawi, lafat-lafat sing muhim sing mari salah faham tak hilang. Contoh paling gampang gini, tapi awas sama yang salah faham salah paham. Misalnya, wong ahli tauhid, dia belajar ilmu tauhid terus mendingin. Maksiat itu statusnya jaziah apa wajibah? Jaziah, haris maksiat itu barang Jaiz Tapi maknanya nih itu maknanya mungkin? Loh, samaan semuanya ini kan mungkin diterdiri maksiat, berarti mau mungkin bolak balik. <tuh> Bahasa Arabnya seperti ini di, di, di kitab tauhid jaziah apa enggak? Bego mana nih, jaija nggak gue fokus. Benar, benar. Benar. Wah, yo krimiin lah. <laughs> krimiin lah. lumba Jadi jaija dalam bahasa tauhid itu maknane imk al mukhku itu mungkin ter orak halal coro. <laughs> Dong yeah, <laughs> <laughs> ya, yang pinter alam. Ya kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalau barang interview yang fokus. Kamu statusnya apa? Fatih, apa mufasir, apa ahli ilmu kalam? Apa ndak semua? <tik> yeah, <tik> ya kan udah <tik> semua lebih baik gitu. Jadi <tik> jelas. <jadi, tik> ya, jadi yang kira-kira muhim dihilang dihilangkan. Karena takut memberi salah. mungkin jika muhim enggak apa-apa. <tik> wa tkhilafat adalah fil bal di istimal al-urfi wa in lafal ma'ruf hukatan. Min al -al bir roti. E badalar roti. Wa min ithqaliha al-matruq